Lo. Palatuh banar ya. Masuk banar. Travel guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Badannya lagi channel. Oke, okay, hari ini kita mau goes-goes ke tahun reta ceritanya nih, guys. Pengen kagal latihan fisik juga nih. Nikmati alam pekanbaru. Arahnya kita ke, ke barat. Jalur lintas pengkinang pekanbaru. Oke okay ya, seperti apa kita? Ikutin terus. Gue hari ini kita ada berempat orang nih guys. Sebelah kiri depan itu ada Om Aris. yang sebelah kanannya ada Om Wandi dan yang sebelah belakang ini Om Indra ya. Jadi kita berempat hari ini mungkin kalau jarak tempuhnya bisa di 40 kiloan lah nanti nih guys. Sebar, sebar. Bromo rupanya pencaban kita guys. <laughs> ya namanya juga perjalanan kan, guys. Ya? Sepon yang kemarin. Iya, yang kemarin. Banyak jasa <laughs> Belatu, bannya, ya itu. Banyak bohongan. banyak ya. Terlalu banyak. Travel guys. <laughs> namanya ban ya kan. Kalau ban dari dari, dari besi mungkin nggak pecah ya Pokoknya ban karet. Kita lanjut lagi setelah trouble pandemiknya Kehidupan itu seperti bersepeda Kita harus tahu kapan waktunya berhenti Dan kita harus tahu kapan waktunya terus mengayu Seperti halnya menghadapi tanjakan kita harus tahu kapan harus mengganti gear yang lebih besar agar sepeda terus berjalan. Musik Oke okay guys, kita udah di jalan kampung Kecamatan Tambang yang ada di Kabupaten Kampar nih guys. Di suasana perkampungannya lumayan teduh, nih. asiklah, pohon-pohon besar banyak. Pohon durian banyak di sini, guys. Cuman kayaknya udah selesai musimnya nih atau belum musim nih. Makan durian lo. durian guys. kita udah di pusat kampung terantang nih guys sebuah kecamatan atau sebuah desa lah di kabupaten kampar ini. Oke, okay, kita mau mondok nih, mau ngopi-ngopi. Wes, -ngopi. mantap. Gila keren. Iyalah, ngopilah. Yeah.